ku aja melok buku ngoten kula mboten seneng nak kangkang maca buku terutama sih pengarang e jelas karena buku-buku itu dianalisis kadang-kadang analisis e butuhe mpen gelar doktor gelar apa jadi beda kalau yang dikarang ulama nabi Muhammad wis ora butuh gelar ora butuh uskar, wan, beliau seorang doktor profesor wis ora butuh gelar wae ngarang ya ngarang wae ikhlas Ngo, ngarang ge ya ngarang wae ikhlas yang jelas keliru wong ngamati bagaimana mungkin kanjing Nabi digendhi Abu Bakar wong debu tuh wong itu sadar Hasan Husain, pasiku itu itu cilik. Uang ada hadis jelas bahkan nabi sholat pas wujud ditumpaki Hasan, Hasan Hussein. Husein itu cilik. kan ada yang pas nabi wafat beliau jadi khalifah apapun hurmannya kita kepada beliau secara teori gak mungkin jadi khalifah karena nabi biambak senyarat nyarat lafah. No khilafah itu kudu dicekel wong oh, akil balik paham ya? ya? jadi semua itu aturan ini aturannya dan kita sangat menghormati Sayyid Hasan Husain. Nang sedengan kene tiba iku sedengan. Gus sedengan sehormati wa ila sipto ini nantasibuna saba Nasa'bah ma'fi mento terus. Terus saya Ja'far al-Berjanji ya gitu apa ya ummul itrotan nabawiyah terus wa ummu sahabatat wal azaa wa man Terus jadi itu semua harus jadi maklumat ke kita bahwa para habaib termasuk Sayyid al-Berjanji itu juga maklumat kan bahwa ini sholawat ini rahmat ini tertentu utamanya untuk nabi setelah nabi untuk al-itrotat tohirotan nabawiyah dan setelah ini waya umus wal-adba'a wa dan semuanya sohabat kita dan itu jadi ciri khas meletak ahli sunnah dan itu sudah seperti itu nanti khatnalqawah sehingga nanti kulon dengan swan pangeran dalam keadaan mahabbatu ahlil bayt wa mahabbatu as-safi rasulillah ajma'in Ya ada kata apa? Ajma'in Karena orang siaya yang hormat sahabat Tapi milih ali milih ini Lagi-lagi kita apa? Ajma'in ya, Kita harus memaklumatkan apa? Ajma'in Wa ya ummu sohabata wal-adba'a wa manwa'ala Itu kalau neng Sampai pas mahalul kiam liva, Ya umul a'ala wal-ashabaturran Wa ya umul ala wal-ashabaturran jami'ahum jadi sebagian yang mahalilqam disebut ya umul nabu turon-turon mana ini segabian nabu Sekat. semuanya sahabat galing-galing ya terus waungertas jadi rovido itu seng bener orang kok rovido itu orang yang membuang kememenan Abu Bakar Umar ibu justru rovido itu orang-orang sihah seng meninggalkan Zaid bin Ali padahal Zaid bin Ali ibu habib uang alim alama ditinggal wong Ravidoh mergo Zaid bin Ali diprovokasi anti Abu Bakar Umar dan beliau menolak jadi Far Ravidoh firkoton rofadu nasihatah Habib Zaid bin Ali sebenarnya sinjaran apa karena membuang atau menolak nasihat Zaid bin Ali supaya orang mereka itu hormat sama Abu Bakar Umar dong ya kejalan sama Zaid Muhammad wih kalau izan narfuduka famin thamma qilah lahum Ar-Rofidah, jadi kuduhanur Zaid Muhammad ya jadi justru mereka itu dikatakan Ar-Rofidah bah karena Rofadu nasihatah sama Zaid bin Ali yang Zaid bin Ali menyarankan mereka hormat kepada Abu Bakar dan Umar, tapi malah mereka bilang izan narfuduka, kalau engkau ya Zaid, hormat sama Abu Bakar Umar kita membuang kamu ya, tapi ya Habib Zaid ya Ramasa dibuang mereka, beliau-beliau ini orang-orang yang betat atu rasulillah tentu sangat menghormati siapapun yang berkontribusi nulungi rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus era Habib Ja'far Luwe Luwe ekstrem lagi cara mencintai sahabat bahkan ngentikan wala dalli sitik maroten saya ini di diri saya ini ada darahnya Abu Bakar kok misai Bakar piye Mbahku iki Mbahku iki lha ora ono alawiin termasuk alawi Indonesia yang hampir semuanya duk ikan jinafi lewat jakfar sotik lompon mojo sanat segaf sanat semuanya roto-roto tentang Yaman tengg Indonesia semuanya doro Rasulullah itu lewat jakfar sotik berarti semuanya ada darahnya Abu bagar itu otomatis ya kalau yang lewat jakfar sotik pasti di situ ada darahnya ada adu bagar itu ngaji karena tadi Jaqfar ada ibu namanya Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Farwah ibu Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar Karena punya dua sisi ini disebut Waladhani Sitik Mar Reten keluar keluarga Lasem, keluar keluarga Lasem niku Buyut keluar kandung, buyut namini Mbah Umar Ya Mbah Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar Nah Mbah Mbah Fatimah Riyeni, Fatimah binti Khali bin Umar Hai hal suatu saat namanya jadi Idris Mbak Hamid ini jenis Mu'ti jadeng guna wak pengkali wong lukuno jenis lurur-lurur bergaji di gendirin Hai Mbak Umar biyutkululah semiku yuk turunane Mbak Sambu terus Garwani jenis memunah yuk turunane Mbak Sambu jadi ada sebagian nasab ini double double untuk misanan untuk mindoan. akhirnya kan tuh induku double loh indu, double double banyaklah keluarga situ kiri juga gitu rabi misanan mindoan. ini berarti untuk buyut indue kan double, paham ya? untuk buyut indue ku double dua dua buyutnya rabi misanan untuk minduan, aneh katanya sekolah, keluarga naruan keluarga Muhammad Basirwan ini tuh basam double Bahumar, Youtou Mbah Sambu, singgarwanda Youtou Mbah Sambu, berarti itu eguna po, double. Kan banyak, lah itu kira-kira mirip-mirip seperti itu. Jadi, eh, Abu Bak Jafar Satir, itu Bakar Sinden, saya Cak Farsotek, untuk Abu Bakar double. Mintori Ki Farwa, wa Mintori Ki Asma. Terus, tok pasang Isolbi Bakar, itu mintori Ki Muhammad, wa Mintori Ki Abdurrahman. Wah, minta riki ya? Jadi itu banyak yang apa? Dari kamarnya, wong Rabi Misana, mintu akhirnya wa kira, double makanya kadang-kadang kelebihannya watak khasnya itu kentang. Karena dobel. nah riyen ku Mbah Kulo Gandung Mbah Fatimah niku sering diciliki keluarga Lasem. Regi nggih wau termasuk. Tapi ambek iku dobel entuk langsung Lasem. Samie katos kula saking bapak niku keluarga besar sangko keluarga sing dobel-dobel. Merga wau do gadat untuk keluarga napa do untuk entuk keluarga. Terus wong iku kudu ngerti terus Ya padahal ada ya Sayyidina Ali dengan Fatimah, itu untuk eh, Bani Hashim tidak ada yang berdua Faham ya, Ali untuk Sayyidah Fatimah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Waktu itu Abdul Muttalib ketemu harus ada untuk Hashim Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Berarti Fatimah generasi keempat ya generasi keempat. keempat, berarti Sayyidina Ali untuk pernah ponaan Jumuni ponaan, ponaan itu mahrum, untuk pernah ponaan Fatimah binti Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib berarti Sayyidina Fatimah generasi kepiro? empat sementara Ali ini posisi kancing Nabi Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib berarti Ali misalnya kancing Nabi, berarti Fatimah ponaan misanan ya, boleh oleh muni kudu ponaan misanan, kalau muni ponaan kudu ditambahin misanan Bapak ya, kita tahu muni pernah, pernah, pernah ponaan nak muni ponaan itu berarti kira tidak bisa ngaji, kalau paman rapi ponaan. ya jadi kalau muni kudu double kalimat ya, pernah ponaan Kita tahu terus ponaan misanan lah kayak darai Hasan Hussein, Bapak ya Iku otomatis double double, status ke Abdul Muttalibnya double double, status ke Bani Hashimnya ya double double, karena mintori Ki Sayyidina Ali Aliyo ya Abdul Muttalib wa mintori Ki Sayyidatina Al Fatimah juga do Abdul Muttalib ini jenis double double, Apa? sama kanjeng Nabi bin Abdul Wahab di ibu Aminah, lalu ikut doe Abdimanaf yo ya double double, nanti mereka ketemu do Abdimanaf kan, paham gak? Ya? Ya, tapi nak ke Rafi ra ngono ngonoan nang no, poke wedok ngono sik tok tunggul lama sik tok Joko tole ora apa masalah apa gak masalah mungkin nek calon wujud eh ya. calon cukup penggemar apa gak masalah sudah penting golek pengumuman gelombang kedua kayak kuliah ne gelombang pertama ono gelombang kedua engko mbuh warga, yo ngono daripada gelombang pertama bot Wong suwar koi wong bo tenang ya wong bo wong bo jadi golbang pertama melebuwe wong cek leko nawa <tuk> malanan roko seng ya, woi sumpuk kakean penghuni jadi wong bun roko keli wong wong sepokok tilep ya. wong wong suwar koi wong cek kosong wong wong si tok weng tok jata saat dunia saat isin jadi wong suwar tenang ya buk. tenang tenang suwar yang nanti pung mati tua bersebut tahun beberapa santai, nah iso jangan tainin rokok, <tik> <tik> ngapain <Jeng> tainin nengi, <di? tik> <tik> oh, neng teras-teras tau, -teras jadi asapulak <tik> rokok, jadi melebur rokok orang pantas, tahu ngapa lo koran bam ya, melebur swargo gak ngangkat tuh ngapa, <tik> soalnya Asal bulo, aro. Berarti wah lalaro, firicalu ya rifuna kulam disima. Buneko nih mau punrokor apa antus? Untuk ngapa lo koru? Suar kok kagangkat. Kau dites ora apal? Wah saya iris. Kuparohu pager, mah? Eh kubudi pageri tenang ya. Lagu-lagu. Wageri antaran suar kunroku. Wah seru saya jauh mepet <tuk> Yo nak melaku melaku aja sing mepet ngiri. Yo mepet tuh? Nah nah ngiler lah. <laughs> anu ngono anu ceritane Asbil Arrof. Dadi nek ndelok wong ning swarga ngiler nuangis ya Allah mau marah tok. Rowo wong swarga bojone ayu-ayu, nemu angis. Bareng nuangis wis mlepolah jare mlebu swarga. Wes pangeran gak kurang pasal, langsung diadep neng neraka. Rowo wong disih Gusti sementing buatan mlebu neraka. Orang mlebu swarga lah sementing gak mlebu neraka.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 dari lingin-lingin, aku bangga dengan ngaji-nya. bangga. Nggih, senang kepengen jadi madhab ahli sunnah. Wal jamaah sing sesuai riwayat. kok sekarang banyak kajian aswaja, kajian nasional jamaah. Kadang si orang orang nggak pernah mondok. Jadi malah keundiin aswaja. kini semua ngalih mebimu. Menanyar cara bapak, nak zaman bapak cek suka nginang ngurung ngono-ngono aku ngurung tambah goblok. Karena pun, ini pun, ini mondok ini pun, ahli sunnah ini terus disingkat aswaja. terus ngomong ngalur ngitu. Lah sing kadang ora tau ngaji. Lah ya, iku kan ribet kan. Nah sing tau ngaji kan mau bingung tok iku kitab endi kok tok <tuk> ono barangan. Ya tapi kayak gedeng ya Du, sampe dhewe ora iso ditutur, ya ora payu. Ya wis nampa takdir Cuma cara kula, cara kula pribadi. Nak mazhab mazhab ahli sunah sama ya nganggo kitab sing diulang wong alim, sing sanate jelas. Meskipun mereka ya berhak gerak ngomong tapi boleh ngomong sih ngomong-ngomong main misalnya caranya sejahtera, trik <tik> ngadepi mertua cerewet ini malah aku seneng orang yang ngomong asal-usul si ah gini asal -usul. mesti banyak salahnya karena ini wilayah yang butuh detail apa ya kayak tadi mereka kalau nerangkan Rovido itu kelompok yang menolak Abu Bakar Umar ini yang enggak justru Rovido itu orang yang nyon saya ngelawan Habib Zaid bin Ali padahal mereka menjual Alul Be, ya? Mereka kan orang yang memaklumatkan diri bahwa mereka pecinta Ahlul Be. Tapi nanti kalau kitab Muhammad ini justru mereka menolak sarannya Ahlul Be yang bernama Zaid bin Ali yang beliau menyarankan mereka itu menghormati Abu Bakar Umar. Dong ya Itu kan beda sekali sama yang berbeda. Ya tentu kita lebih percaya Said Muhammad karena ya tadi Sobos ngaruh Said Muhammad sendiri Watnoi, orang-orang sekali berbambu, Gus Najib orang-orang alim, orang-orang soleh, semua cowaku gak salah terkib, ura salah terjemah, gus jelas, ngaji yang bawa alam, gus pial, wajar tuh tangga jis salam ujang ngaji, kalau sudah pinter jadi kiai, gus, itu nggak gue mau sudah baca ini nggak bisa baca, pak. kenapa nggak bisa baca, kalau bisa baca jadi wali sih pak, miskin gue tuh. Dinggo mata viko gue ma gue mana mah gue bo, gue warung takoi mung mana buka, ngerti aku yang bodoh, takoi, takoi pinter, ini gue lho seneng ide <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> mati <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> <laugh> ayo tak peden weden iki, paling ben mati jenengan. <laughs> Ojo oh, lek Gus, aku <laughs> iso <laughs> nulungi. Ya tak mikir bener wong Maduro, neng dinggon takok e mbek wong alim, takok kok ambek wong bodho. Malaikate itu, Ya sampean malaikate kono <laughs> ana. ngerti aturan wong takok, fasalu <laughs> ahladzik. <bu>. Takok kok. <laughs> takok ya ambek wong pinter, takok kok ambek wong bodho. <laughs> Akhirnya, malaikatnya kan kok kiaimu. Kiaimu yang mau nanti, rasa rasanya jadi takut. Duhur-duhur ya, terakhir tak ketemu kancing nabi Tuntas ya siapa, Tuntas entah, semoga Tapi kita, oh, malaikat itu tepat tepahan Kadang ada udah, direspon. Kadang ada gak hantam mewah ya. Hahaha, seribet